Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin nasta'in ala umar al Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al Fatih lima uglik Wal-Khatim lima sabak Wa nasiril hak bil Wa wal hadi ila suratika mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middarih al-adhim Subhanaka la'ilma lana Illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa tub'alina innaka anta al-tawabur rahim Wa la hawla wa la kuwata Illa billahil alim al -adhim. Nawainah Kamana wa'asara salihin, Nawainah Kamana wa'ajamil masyaykhana wa mu'adimina Nawainah Kamana wa sahibul hal, Al-imam Fakhlul wujud Al-Syeikh Abi Bakar bin salim, Allah dakhil niyatana fi niyatihim Wa aslih bi niyatihim Allahumma Allahumma mutma'innatan ومنو بلقاءك وتقناؤه بعطائك وترى بابخضائك يا ربال أنا من الحملو الحمدون الله ما شاء الله والآباء والمستمعين wal mustami'an wa Allah kita tentu malam hari ini luar biasa eh? sangat bersyukur karena pada malam hari ini adalah hal yang istimewa untuk kita istimewanya dimana? Karena pada malam hari ini kita sama-sama memperingati haul orang yang diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun sudah ketiga kalinya kita mengadakan acara Hall Syekh Habib Bagai bin Salim di Kuala Tungkal ini kita sama-sama tahu Hall Syekh Habib Bagai bin Salim ini luar biasa besarnya di Jakarta kemudian di Palembang Kemudian di tempat-tempat yang lain juga. Dan Alhamdulillah kita pun mengambil kesempatan, mengambil kemanfaatan untuk merayakan haul seorang ulama yang dikenal oleh makhluk bumi dan dikenal oleh makhluk langit. Makanya dikenal, dipanggil dengan Fakhrul Wujud. Sebagai kebanggaan untuk alam, alam yang ada di muka bumi ini, semua bangga dengan adanya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini Alhamdulillah kita yang hadir di sini insyaAllah semuanya akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan syafaat dari beliau insyaAllah. Akan mendapatkan, insya Allah, ampunan dari Allah karena memperingati orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pulang kita dari sini, insya Allah, kecuali kita juga akan dikabulkan semua hajar-hajar kita. Insya Allah, yang sakit, insya Allah, disehatkan oleh Allah. Yang punya hutang, insya Allah, cepat, bisa cepat bayar hutangnya, insya Allah. Yang belum nikah, cepat insya Allah nikah. Eh, yang belum punya anak, insya Allah cepat punya anak. Yang belum dapat kerja, insya Allah cepat dapat kerja. Yang halal, yang berkah. Eh, yang bermusuhan, insya Allah nggak lagi bermusuhan. Eh, yang nggak tegoran, insya Allah tegoran berkat malam ini. Eh, tidak ada perbedaan. Berkat haul Syeh Habibah Karbunsa, salim. Amin ya robbal amin. Allahumma amin. amin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad. Salallahu alaihi wasallam. Nabiul al Hudah. Nabiul Rahmah. Rahmatan lil alamin. Wahai sayyidina Muhammad. Salallahu alaihi wasallam. Tak putus. Kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan tak boleh putus tak boleh henti kenapa? karena malu kita dengan Allah kita malu dengan Allah malu dengan Allah kenapa kita malu dengan Allah? Allah sendiri tidak putus-putus bersalawat kepada Nabi Muhammad Allah sendiri tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad sejak diciptakan nur Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti Allah tidak putus-putus bersolawat kepada Nabi Muhammad malu kita dengan Allah malu kita dengan malaikat Allah tidak putus-putus bersolawat kepada Nabi Muhammad malaikat tidak putus-putus bersolawat kepada Nabi Muhammad masa kita orang yang banyak dosa masa kita orang yang mengaku umat Nabi Muhammad masih ada waktu yang kosong untuk kita Bersolawat kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim. Allahumma Salli wa ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasalam ya. insyaAllah mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu saudara dan saudari sekalian insyaAllah mulai malam ini lidah selalu basah bersolawat kepada Nabi Muhammad amal yang tidak tertolak adalah salawat kepada Nabi Muhammad amalan yang pasti diterima adalah salawat kepada Nabi Muhammad amalan yang pasti menurunkan rahmat adalah shalawat kepada Nabi Muhammad amalan yang meluaskan rezeki adalah shalawat kepada Nabi Muhammad amalan yang menenangkan pikiran adalah shalawat kepada Nabi Muhammad amalan untuk membersihkan hati adalah shalawat kepada Nabi Muhammad amalan ingin dekat dengan Allah adalah shalawat kepada Nabi Muhammad amalan ingin turunnya rahmat, turunnya ampunan adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Allahumma Salli wa sallim wa barik Alayhi Masyarakat hadirin uh, Sohibul Hol Sohibul Hol Yang kita peringati pada malam hari ini Ini beliau adalah uh, Seorang keturunan Daripada keturunan Nabi Muhammad Beliau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Abu Bakar. Syekh itu panggilan bagi seorang yang memiliki ilmu. Syekh, kalau dulu dipanggil dengan Syekh, sebelumnya dipanggil dengan Imam. Eh, eh. Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah. Bin Salim, bin Abdullah, bin Abdul Rahman, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad bin, Muhammad, bin, Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad bin Isa bin Ali Uroidi bin Muhammad bin Ali Uroidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain ibnu Ali wa Fatimatuz Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nasab beliau yang akurat yang tertulis yang terjaga termaktub di dalam kitab eh, sampai detik ini bukan baru disusun bukan baru dicetak bukan baru dibuat semua yang ada di masjid ini sebelum ada orang di dalam Tungkalin mungkin nasab beliau ini sudah ada di Hadro -Mutse. bukan baru dicetak bukan baru ditulis bukan baru ditemukan Eh, makanya nasab beliau ini nasab emas. Nasab emas. Eh, Kalau ada orang gila, ada orang gila. Ada orang gila. Sebutkan nasab beliau ini di telinga orang yang kesurupan tersebut. Orang yang kesurupan. Kalau ada orang kesurupan, sebutkan ke nasab beliau ini di telinga orang yang kesurupan tadi. Dari sejak nama Abu Bakar sampai ke baginda Rasul. Hilang kesurupan orangnya. Eh itu ini nama namanya eh nasab zahabi zahabia nasab mas eh kalau didengarkan kepada orang kesurupan orang kesurupan akan hilang kesurupannya eh kalau masih itu berarti kesurupannya bukan karena jin karena nafsu eh atau sudah atau sudah ngeheng eh sarafnya sudah berubah sarafnya sudah berubah itu eh, itu sudah cocok masuk RSJ Eh masuk rumah sakit? <SILENCIO> Iwo, bukan kena Covid. Tapi kalau masuk nanti kena Covid <tapi> Nah ini, ini Syekh Habib bin Salim. Beliau dilahirkan di tahun 919 Hijriah. 919 Hijriah. 919 Hijriah ini sudah berapa tahun nih? Sampai Sudah 500 500 tahun lebih. Kalau sekarang sudah 1442, 1442, berarti sudah 500, sudah 500 tahun lebih. Ini eh sejak lahir beliau sampai saat ini, saat, saat ini, saat eh, ini, sampai saat ini, belum Indonesia merdeka. Eh, eh. belum. Ada mungkinnya apa? Uh, Walisongo. Eh, lima tahun yang lalu. Eh, wali Songo kan empat tahun yang lalu, empat tahun yang lalu kalau tidak salah. Kalau tidak salah benar eh. Nah itu, nah, itu perihal. Beliau dilahirkan di kota Tarim, kota Tarim. Beliau orang hebat, aulia, abah beliau, abah beliau, orang hebat, aulia kakek beliau aulia orang berelim terus makanya disebutkan nasab zahab nasab emas kenapa karena aulia anaknya aulia bapaknya aulia kakeknya aulia cicitnya aulia sampai ke baginda rasul Rasulullah alaihi wasallam kalau kita Pak Bu Bu hei eh kalau kita mungkin mungkin yang muslim, yang muslim mungkin cuma sebatas kakek kita yang kelima, kakek kita yang keenam mungkin penyembah api dulu. Betul tidak? Eh? mungkin penyembah pohon. Sebelum datang masuk sebelum masuknya is, Islam. Sebelum masuknya Islam mungkin, mungkin. ini Kakek kita dulu yang kelima mungkin ah, Bapak kita muslim. Kakek kita yang itu muslim. Bapaknya kakek kita muslim Bapak kakek-kakek kita muslim Nah bapaknya lagi penyembah Mungkin penyembah pohon Penyembah api Tapi beliau sampai ke Rasulullah Sampai ke Nabi Adam Nasabnya tidak ada satupun yang bukan Islam Sampai ke Rasulullah, sampai ke Nabi Adam Siapa yang apa? menyangka kalau nasab Nabi Muhammad Bapaknya atau kakeknya ada yang kafir Fakut kafar Nabi Muhammad Dilahirkan dari Bapak yang suci Bapak yang muslim Yang beragama, tauhid Yang menyembah Allah Kakeknya begitu juga Abdul Muthalib Begitu juga kakeknya, Abdul Hashim Sampai ke adenan, sampai ke Nabi Allah Adam ala, isha, ala isha, Nasab Sheikh Habibakar bin Salim ini tidak ada satupun yang bapaknya menyembah selain Allah maka ini nasab yang mulia ini nasab yang agung beda dengan nasabnya nasabnya kita mungkin kakek kita yang kelima dulu penyembah po pohon sekarang kita penyembah medsos eh? kalau sekarang kita banyak menyembah internet Enak. kalau jauh dari Allah nggak susah tapi kau jauh dari HP susah kalau apa tidak connect dengan Allah nggak susah tapi kalau tidak connect dengan Telkomsel tidak connect dengan apa eksis atau kota habis padahal sudah beli kota Jambi masih habis nah ini eh hubud dunia kata Habib Fauzi hubud dun hubud dunia kulli cinta dunia adalah sumber dari segala kesalahan nah ini eh ini adalah Habib eh, eh al Imam Syekh Habib Bakar bin Sa, Syekh Habib Bakar bin Salim Sa eh Fadalu. duduk depan kosong masih Bentar, madu Ustaz. Madu Ustaz. Isi yang depan sana. Fadal. Ustaz, Ustaz tajlis nah. Dudam Ustaz. Fadal semuanya. Duduk di sini. Ya, eh. Ini Syekh Habib Akbar bin Salim. Syekh Habib Akbar bin Salim dilahirkan dilahirkan di kota di kota Tarim tahun 919 Hijriah dilahirkan di kota Tarim tahun 919 Hijri Hijriah kalau di Masehi nya bertepatan dengan 1498 masehi 1498 masehi eh. beliau punya seorang ibu seorang ibu yang bernama Syarifah Tolha eh Nama ibundanya adalah syarifah Tolha binti Agil binti Ahmad bin Abu Bakar Zakran bin Abdurrahman Assegab. Jadi nasab beliau dari arah ayah, abah dan ibu dua-duanya menyambung ke baginda Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ini beliau besar di kota Tarim, eh belajar di kota Tarim khususnya dengan ayahnya eh khususnya dengan ayahnya dan umumnya dengan banyak guru beliau belajar guru-guru beliau beliau sudah hafal Qur'an sejak kecil sejak kecil sudah hafal Qur'an sejak kecil sudah hafal Qur'an eh kalau anak kecil sekarang hafalnya hafalnya lagu Hafalnya TikTok, eh, TikTok hafal dia goyang, apa lagu apa yang baru-baru lagi ngetrend Waduh eh, eh, anak sekarang, coba kalau ditanya siapa pengarang lagu mencari alamat tahu dia, eh, coba ditanya siapa yang eh, yang mengarang, mengarang misalnya apa, lagu lagu apa dah habib aja tak tahu lagu-lagu itu eh eh eh coba ditanya siapa pengarang lagu Tujuh Belas Agustus siapa yang mengarang lagu Indonesia Raya ah Tujuh Belas Agustus siapa mengarang siapa mengarang Tujuh Agustus Indonesia Raya siapa mengarang Berat mana Pak Habib Mutohar? <SILENCIO> yang mengarang Indonesia Raya, Habib Muhammad Mutohar. Eh, ada satu ya? Ed. Para pejuang banyak orang-orang kita Indonesia. Ada yang dari negeri Sumatera Barat, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Aceh, ada dari ini. eh Orang yang hidupnya dengan cara Islami sekarang dibilang radikal. Eh, orang yang nggak mendukung, yang partainya selalu kalah di negeri itu, selalu negeri itu dibilang radikal, nggak baca sila katanya. Nahudbilah minda, minda eh, itu, itu akhir zaman. Yang nggak tahu fakta, yang gak tahu fakta sejarah bagaimana Indonesia ini menjadi negeri Republik Indonesia. Indonesia yang taunya hanya fu. Fulus Kalau dengan fulus semua Mulus ya, um, Mudah-mudahan cepat Mampus <laughs> Ini beliau Beliau ini sejak kecil Sudah hafal Qur'an Guru beliau, banyak Banyak guru beliau Sayyid Umar Bashaiban Fage Muhammad Bamahrama Syekh Ma'ruf Jamal. Banyak guru beliau, bukan satu Jadi kalau ada orang Belajar Bangga dengan guru yang satu Menjelek-jelekkan guru yang lain Itu orang pahlul Bangga dengan majelisnya yang satu Menjelek-jelekkan majelis yang lain Itu orang buyan Bahasa Inggris bahasa Inggrisnya lolo Eh. Bangga dengan majelis yang satu atau bangga dengan gurunya satu menjelek-jelekkan yang lain. Ini bukan meniru. Bukan meniru orang-orang orang, orang, orang dahulu, tapi meniru orang-orang pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang diikuti adalah hawa, naf, hawa nafsu. na'udzubillah minadzalik. Da, min nah eh, ini. Ini beliau Syekh Habibaka bin Salim harus kita tahu. Jangan kita hanya tahu halnya saja, kita tahu bagaimana perjalanan hidup beliau. Orang kadang-kadang di akhir zaman ini lihat seorang ulama hebat bisa merubah bisa merubah apa e, daun kering bisa jadi duit. Lalu dia ingin ikut kepengen bisa merubah daun kering jadi duit. Dia cari apa sih amalan ini ulama, apa sih amalan aulia ini? Dia tiru, dia baca amalannya, dia baca dia banyak amalkan itu, akhirnya dia bisa merubah daun kering jadi, ah, huh? bukan dari jadi duit, jadi abu. eh ini kadang-kadang orang-orang melihat aulia lihat di. Ketika dia sudah sudah jadi. Tapi tidak melihat ketika awal bidaya permulaan. Perjalanan mereka. Mereka. Ini. Ini Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau mengkhotamkan. Kitab Ihya Ulumuddin Empat puluh kali mengkhotamkan. Bukan empat puluh kali mengkhotamkan. Itu hanya sekedar baca. Seperti kita baca cetan. Atau seperti kita baca koran, tidak Beliau membaca 40 kali khotam Kitab Ihya al Dengan pengamalan Diamalkan Kitab Ihya al itu Tidak beliau baca Tidak beliau pindah ke lembaran berikutnya Kecuali yang sudah beliau baca Sudah diamalkan oleh beliau Bu Bu doakan yang main HP-HP nya rusak eh hey. hey, kalau beli lagi rusak lagi hai eh Pak Pak ya berdiri di sini enak-enak duduk yo ya main HP ah eh hey. hey. hey. sampai di mana tadi nah kita ini Syekhbib Pagang salib 40 kali mengkhotamkan kitab Ihya Al-Muddin kita Bu, Pak. Eh, masyaallah Ma hadirin, kita berapa sering sih melihat status orang ada nasehatnya? Ada, ada satu nasehat dari status orang itu kita amalkan? Kita sering buka status WA. Kita sering buka di Facebook. Ada nasehat-nasehat, adakah satu nasehat dari status orang tersebut yang kita lihat dari WA, yang kita lihat dari Facebook sudah kita amalkan? Atau hanya kita share download share download share hobinya cuma mendownload mengeser <laughs> Eh, yeah. hobinya cuma mendownload sama mengeser tapi tidak tidak hobi tidak senang dengan mengamal. mengamalkan nah ini betul tidak betul tidak mana orangnya <laughs> semua ialah Iya, yeah. ini diceritakan dulu, diceritakan dulu di Hadramut, di Hadramut diceritakan. Ada seorang kakek kakek buta, kakek buta, kakek buta tidak bisa melihat, tapi dia ada niat. Setiap hari saya harus dapat ilmu dan saya harus mengamalkan ilmu tersebut setiap hari. Saya setiap hari memasang niat harus dapat satu ilmu dan satu ilmu itu harus saya amalkan. Sedangkan dia buta. Dia, Bu, dia buta. sangking semangat dia tadi, dia ajak cucunya. Ajak cucunya untuk menemani dia keliling dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis setiap hari. Akhirnya dia terus berjalan ke majelis-majelis. Suatu hari dia berjalan mencari di mana ada pengajian dia digandeng oleh cucunya cucunya yang mengarahkan ya jalan di perjalanan, di pertengahan perjalanan ini si kakek kebelet kebelet ingin kencing kebelet ingin kencing ingin kencing subhanallah dia bilang sama cucunya eh cu. Tolong carikan kakek tempat untuk kencing. Oleh cucunya tadi dibawalah kencing. Karena cucunya sudah pernah karena cucunya sering ikut kakeknya majelis. Jadi cucunya pun dapat ilmu. Betul tidak? Betul kan? Jadi kalau kita punya anak, punya cucu. Dia paham tidak paham. Yang penting dia bisa diam, ajak dia ke majelis. Kalau dia tidak bisa diam, lari sana, lari sini, korong aja di rumah. <laughs> Ini ketika si kakek mau kencing, dibawa oleh cucinya tadi. Dibawa ke mana oleh cucinya tadi? Dibawa ke tempat yang jauh, yang lumayan jauh, yang tidak ada arah angin. Meniup ke tempat rumah orang atau ke jalan lintasan orang. Sudah sampai di situ, si kakek dibilang, kek. Kita udah sampai. Si kakek mau cepet-cepet mau kencing. Kata si si kata si cucu, sabar kek. Kenapa? Sebelum kakek kencing, sunnah. Untuk apa? Sunnah untuk membuat lobang terlebih dahulu. Dibuat lobang dulu, sunnah. Oleh si, oleh si cucu tadi. Setelah itu baru si kakek kan kencing. Sudah kencing, subhanallah. Si kakek diajak, kake, yuk kita lanjutin perjalanan. Kata si kakek, sudah. Hari ini saya sudah dapat ilmu, sekarang kita pulang. Dari mana ilmunya? Tadi yang kau ajarkan tadi. Adab buang air ke kecil. Ini kadang-kadang kita meremehkan adab buang air kecil. Ya. Eh, adab buang air kecil kita remehkan padahal apa kata Imam Ghazali? Tidaklah satu orang yang beradab di dalam kamar mandinya kecuali dia keluar dari kamar mandi tersebut itu para malaikat melihat dari langit bagaikan bintang yang sedang berjalan. Kenapa? Karena mengamalkan adab di dalam kamar man kamar mandi. Ini ringan tidak? Huy. Hah? Gampang atau tidak? Gampang kan? Nah ini berih. Ini gak usah, usah apa? apa uh, berangan-angan untuk mengamalkan apa amalan yang besar sedangkan amalan yang kecil kita tidak belum kita amal belum kita amalkan itu salah itu sudah mengikuti hawa -Nab. hawa nafsu nah ini Syekh Habib kami salim bukan kecil kitab ihya Ulumuddin beliau baca beliau amalkan subhanallah subhanallah yang terakhir yang dilihat kita saat kita masih di hadromut Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Shahab. Ini beliau digelar oleh ulama-ulama di sekitar beliau. Inilah kitab Ihya ulumuddin berjalan. Kenapa? Karena beliau orang yang mengamalkan kitab Ihya ulumuddin secara keseluruhan. Ini subhanallah, subhanallah. Bu... Ada enggak perempuan yang mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin? Hah? Ada. Hubabah Aisyah binti Umar Mukhdar bin Abdurrahman Assegab. Hubabah Fatimah binti Umar Mukhdar bin Abdurrahman Asgab. Ini terkenal seorang perempuan yang 40 kali mengkhotamkan kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini. Hubabah Aisyah adalah istri daripada Sultan Malah Abdullah bin Abi Bakar Alidrus. Istri suaminya Sultan Malah Gutub pada zamannya, istrinya juga adalah seorang gutub pada zamannya. Mengamalkan empat empat 40 kali kitab Ihya Ulumuddin. Habib mau tanya dulu nih. Eh, hey, uy. Eh. Hey. Udah pernah lihat kitab Ihya Ulumuddin? Hah, sudah pernah belum lihat kitab Ihya Ulumuddin? Belum. Ah, huh? tahu tidak tebalnya gimana? Huh? Al-Qur'an 4 kali. 4 kali Al-Qur'an. Ada jilid lain lima kali Al-Qur'an Kira-kira kalau dibaca seumur hidup habis enggak? Huh? Baca Quran aja enggak hotam-hotam, boro boroh mau baca kitab Ihya Ulumuddin? Alquran aja nggak hotam-hotam sampai umur 40 puluh. Ya, eh, dikejar-kejar nggak hotam. Sampailah masuk Lebaran, sudah habis Lebaran. Enggak nggak nyambung lagi, putus tengah jalan. Nunggu Ramadan lagi, mulai dari awal lagi. Sampailah Ramadan selesai masuk Syawal, Enggak habis juga. enggak edek sambung-sambung lagi, ketemu Ramadan lagi, mulai dari awal lagi. Jadi nggak pernah hotam. Boro-boro kitab Ihya ya al munden alquran saja nggak sampai kok, kota nah, eh muslimin zaman no, muslimin zaman zaman no eh ini ini beliau ini kita biar tahu biar tahu beliau ini bu eh masyarhadin beliau ini adalah ulama yang bermadhab syafi'i Eh tidak ada yang namanya habaib itu bermadhab syiah. Nggak ada, kecuali yang no Yang sedikit. no, yang agak melenceng. Eh, agak terjerumus, terpleset kena daun pisang. Eh, salah, kulit pisang. Eh, eh. Eh, sampai jatuh. Kalau jamu udah ada. Eh, eh mereka mengikuti akidah madhab yang benar yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Wasallam. beliau mengkhotamkan bahkan menghafal kitab Minhaj Imam Nawawi kitab Minhaj Imam Nawawi beliau bukan hanya baca tapi dihafalkan oleh Syekh Abi Bakar bin, Sa bin Salim terkenal kitab Minhaj Imam Nawawi Imam Nawawi ini dan beliau juga kebiasaan ibu-ibu, Pak, masih hadir Syekh Habib Akbar bin Salim ini punya kebiasaan apa? Setiap hari Jumat ngajak orang makan. Setiap hari Jumat ngajak orang makan, ngajak tamu makan. Siapapun yang di, di salat di masjid beliau, beliau wajah makan, beliau jamu makan. Setiap hari Jumat. Sampai detik ini diteruskan oleh anaknya, cucunya, cucunya, cucunya, cucunya sampai saat ini Al Habib Hasan ini meneruskan kakeknya, kakeknya, kakeknya sampai Syekh Abdul Salim setiap hari Jumat mengajak orang makan. Sampai sekarang ini. Ini. Itu kebiasaan para wali. Bu, bu. Eh, hey, ma'asyar hadirin. hei, Hei. Oh, seorang wali itu enggak takut miskin. Seorang wali itu tidak takut rezeki, tidak takut miskin, tidak takut rezeki. Kalau masih takut miskin, apalagi masih takut mati karena Covid, bukan wali. Wali murid. Eh, takut mati karena Covid. Masa Covid bisa buat mati? Eh, yang buat mati, menghidupkan, mematikan hanya Allah, Allah bukan kau kopit takut mati apalagi takut mati karena enggak ada du duit apalagi takut mati karena sekolah enggak dapat ijazah kamu mau makan apa kalau enggak sekolah Hah? kamu kalau masuk pesantren enggak dapat ijazah ijazah pesantren enggak laku jadi PNS betul tidak betul kan ijazah ijazah pesantren laku di PNS Enggak laku yang laku ijazah umum. Kamu mau makan apa? Itulah orang tua bahlul. Orang tua yang enggak mungkin menjadi wali min ilah, enggak mungkin akan dekat dengan Allah karena dia takut. Eh? Takut nggak diberi oleh Allah rezeki Rizk. mamd batin fil ard. Tidak ada yang melatah di muka bumi ini, kecuali semuanya dapat jaminan rizki dari Allah SWT. Jangan takut, Bu. Bu. Hey. ada enggak yang diantara kita sini? Takut besok pagi enggak sarapan? Ada enggak? Hah, yakin enggak? Besok pagi ada sarapan. Yakin tidak? Kalau tidak yakin besok tidak ada sarapan. Kalau yakin besok ada sarapan. Eh, kalau yakin, kalau tidak yakin sudah besok gak ada sarapannya. Kenapa kan? Tidak yakin kalau Allah bahkan memberi dia. Eh, Allah tidak akan mendolimi hambanya sedangkan Allah mewajibkan hambanya. Allah mewajibkan hambanya untuk mencari nafkah. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya mencari nafkah dalam keadaan dalam keadaan lemah, tidak mungkin Allah mewajibkan seorang hamba untuk sholat lima waktu tidak mungkin, sholat lima waktu dalam keadaan kempoyok, kempoyongan tidak mungkin, pasti diberikan oleh Allah kekuah, kekuatan makanya yang tidak yakin soal rizki tidak mungkin akan jadi wali Allah, tidak mungkin akan jadi wali Allah, orang yang takut mati tidak akan mungkin jadi wali Allah orang yang takut miskin tidak akan mungkin jadi wali Allah Orang yang pelit Bin Bakhil Bin Medid Itu tidak akan mungkin jadi wali Allah Kenapa? Karena tidak ada seorang wali Allah Itu memiliki sifat pe, pelit Yang ngisi tadi seribu pelit Tidak bakal jadi wali Allah <tik> Kalau majelis ngisi seribu Kalau pulsa ngisi seratus ribu Pelit itu namanya. Itu orang pelit. Enak. Kalau untuk kota, dia ngisi sampai kota tahan sebulan. Kalau sedekah, dia <risik> seribu, seribu tahan sejam. ini <gat> Nah, ini Syekh Habib Bakar bin Salim. Eh, beliau setiap hari Jumat mengajak orang makan, mau tidak menirunya, mau tidak menirunya, Bu. Eh, hey, masih hari mau dak menirunya? Dah usah susah. Beli nasi padang 10.000, kasih tukang becak satu, lumayan setiap hari Jumat satu kasih. Sudah memberi orang makan setiap hari Jum Jum'at susah dak? Kasih beli nasi bungkus nasi padang. Eh hey, dak? si padang kan beli, eh hey, dak? beli satu bungkus, kasih. Eh hey, dak melihat tukang becak, Mang. Nah. Kenapa? Rezeki hari Jumat rezeki hari di Palembang di Palembang kalau di masjid-masjid mungkin di sini sama di masjid-masjid itu eh kadang banyak orang nitip nasi bungkus untuk siapa? Untuk pengurus masjid. Eh, mungkin di sini sama. Eh, eh, kalau dulu di Palembang ada ada uh, kiai eh, bukan kiai haji, Haji Abdul Razak. Yang punya mertamak haram yang punya mertabak har. Eh, orang India punya mertabak har. Ini Haji Abdul Razak tiap hari Jumat di Masjid Agung itu dia bagi ke nasi Nasi bungkus. Kalau bulan puasa tuh tiap hari di Masjid Agung. Dia bagi bagi nasi bungkus untuk orang-orang yang mau berbuka puasa tiap hari. Kalau selain hari selain Jum, selain Ramadan setiap hari Jumat. Ini. Eh, ini subhanallah. Eh, Haji Abdul Rozak, nama anak-anaknya Meniru semua, banyak nama ya? Abu Bakar, Abdul Rahman, Omar eh, Ini subhanallah berkah eh, Sampai sekarang bertabak harinya Luar biasa, di mana-mana Ada, eh, di Palembang Di Jakarta eh Itu subhanallah berkah karena orangnya nggak pe, nggak pelit, kalau orang pelit Susah Rizkinya sempit, buka usaha nggak bakal maju Dijamin, 100% nggak bakal maju kalau majunya hanya sesaat Majunya hanya sesaat Orang pelit kelihatan majunya hanya sesaat Habis maju Runtuh seruntuh-runtuhnya Gak percaya? Cobalah eh? Percaya hmm, gak? Gak percaya? Sudah, cobalah Ini, Ini Syekh Habib Hakim Salim Riyadhahnya Olahraganya melawan hawa nafsu Melawan hawa nafsu Melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu Syekh Habib Bagarmu Salim itu 90 hari berpuasa buka puasa dan sahur hanya dengan korma yang masih warna hijau korma yang masih warna hijau bagaimana rasa korma yang masih warna hijau? pernah ngerasakan? Hah? pernah ngerasakan korma yang masih warna hijau? sepet sepet atau oh sepet? kelak Tahu kelat? Tidak tahu lagi dah. Kalau tidak tahu kelat enggak. Eh, Sepet kelat masih hijau. Itu beliau buka puasanya tiga butir buka puasa tiga butir sahur, sanggup? Kita tidak usah yang kelat, kita yang manis saja sanggup, Sahur dengan tiga butir kurma, buka dengan tiga butir kurma, sanggup? Eh, boro-boro enggak? Eh, kormanya tiga butir, pempeknya 15. Eh? <laughs> pempeknya yang tidak ada rim. Kurma Palembang ini. Dan kemudian beliau ini 40 tahun. Ini zuhudnya beliau, riya beliau, ibadahnya beliau. Jadi jangan jangan menganggap orang yang seperti ini ah biasa itu. Apa sih dihol-holkan? Apa sih dihol-holkan? diingat-ingatkan, hei peringatan hall seorang ulama itu membuat motivasi kita untuk menambah untuk menilai untuk mengkoreksi sebatas mana ibadah kita sebatas mana ilmu kita sebatas mana pengetahuan kita dengan Allah, Allah. ini Syekh Habibah bin Salim 40 tahun 40 tahun sholat subuh dengan wudhu Isya selamat menikmati Dewi, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu Isya 40 tahun dari kota Inat ke kota Tarim mengisi bak-bak air wudhu setiap masjid yang ada di kota Tarim di kota Tarim punya masjid zaman beliau itu sekitar 300an masjid setiap malam bak-bak airnya itu Syekh Abi Bakar bin Salim mengisinya Untuk apa? Untuk subuh nanti Orang ngambil wudhu tidak susah lagi Kalau zaman sekarang Masuk ke masjid, numpang mandi Ngabisin air mas Masjid Boro-boro ngisi air masjid Masuk ke masjid, ngabisin air mas Air masjid Ini zaman sekarang Numpang ngenceng, numpang mandi tapi tidak numpang sol salat. Ini ada yang lebih parah lagi dia azan tapi dia tidak sholat. <tuk> betul tidak? Dia azan, wakwahullah, tapi dia gak sholat. So? Nggak sholat. Itu alasannya apa? Najis. Najis katanya. Yo Allah. Eh, itu itu orang zaman now. Eh. Kalau orang zaman dulu, kalau sudah masuk masjid, tidak bisa keluar mereka kecuali tahiyatul masjid minimal. Minimal! Orang dulu kalau masuk masjid, minimal tahiyatul masjid. Itu minimal sudah. Kalau belum masuk waktu sholat, mereka minimal tahiyatul masjid. Eh, eh, ini beri hal. Kalau kita kadang-kadang masuk masjid, boro-boro tahiyatul masjid, Boro-boro masjid masuk masjid cari di mana tempat ngecas HP. Eh bolehlah kalau masjid ditulis dilarang ngecas HP di sini haram. <tuk> <tuk> iya iya masa di masjid tak tahiyatul masjid atau dicatat boleh ngecas HP di sini setelah tahiyatul masjid. Iya, jangan enggak menghormati sudah ngambil uat masjid nggak sholat tahiyatul mas. masjid kurang ajar eh eh eh bayar listrik nyumbang tidak eh, itu ini beliau ini beliau 40 hari sholat subuh dengan wudui sholat subuh dengan wudhoi Isya 40 hari beliau berjalan dari kota Inat ke kota Tarim yang mana kalau naik mobil, kota Inar ke kota Tarim itu kalau naik mobil 30 menit. Kalau jalan kaki berapa lebih posisi? <tuh> Ayantub kan tau gak loh. <tuh> Dua jam. Eda. Eda. Dua jam. Eda. Kamu gula lebih posisi bin Aghil. Jalan kaki itu beliau. Itu subhanallah. Eh, subhanallah. Subhanallah untuk untuk mengisi bak-bak air yang ada di bak-bak air masjid yang ada di kota Ta yang ada di kota Ta'arim. Ini beliau, ini Syekh Habib bin Syekh Habib bin Salim dan di akhir umurnya, di akhir umurnya itu 15 tahun tidaklah di 15 tahun sebelum wafatnya beliau tidaklah duduk kecuali posisi tasyahud akhir dan tidak pernah bersender 15 tahun sebelum akhir, sebelum beliau wafat Tidak pernah duduk, kecuali duduk tasyahud akhir Ini eh Dan tidak pernah bersender Kalau kita, kalau umur sudah 60 Ke atas, cari tempat duduknya Bisa nyen? Nyender Ini umur 60 ke atas, tidak nyender Tidak nyender dan duduk tasyahud akhir Ini ini umur do baru 20 tahun ke atas sudah nyari tempat di belakang cari tempat nyen, nyender. yang tua-tua lihat nah, bunda yang lain nyender. malu nyender. lah gitu nyender. Eh, eh, eh. Ini Syekh Habibakan bin Habib bin Salim. Eh, ini hadir di masjid. Maaf, maaf. Hadir masjid. Hadir majelis. hadir di majelis. Eh, eh. Yang mau barokah. Kalau mau belajar, itu deket dengan gurunya. Ini kadang-kadang guru ngajar di sini, anak muridnya nyender di dinding semua. Betul tidak? Guru ngajar di sini, Ustaz Hasan ngajar di sini, Ustaz Inasa ngajar di sini, Ustaz, Ustaz Ustaz ngajar di sini, yang anak muridnya duduk nyender, sampai ngelonjurkan kaki. La ilah ilah Allah, anak murid kok ngajar. itu. Eh, kalau mau dapat berkah, kalau mau belajar, memang benar mau belajar dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, duduk dekat dengan ustadznya. Kenapa? Karena di tempat ustadz ngajar itu turun hujan deras. Kalau duduk nyender-nyender rintik-rintik, kalau di dekat ustadz hujan deras, kenapa? Karena ustadz inilah tempat turunnya hujan, rahmat. Kalau jauh dari ustaz nyender-nyender milih tiang. Milih tiang atau milih dinding atau milih di bawah kipas. Eh, milih tempat yang nyaman, ojung-ojungnya yang dapat hujan deras, dapat hujan rintik-rintik, enak tidur. Kalau hujan deras enggak mungkin di... tidur, betul gak? Ada gak orang yang mandi hujan deras tidur. Tapi kalau kena hujan rintik-rintik bisa tidur apalagi kalau anginnya kenceng. Masyaallah. Oh, eh, iya. ini suara speaker besar masih tidur. La ilaha illallah. Eh saking nikmatnya apa apa malaikat menaungi sayap sayap. Saking nikmat malaikat menaungi sayap, eh speaker besar masih bisa deh. tidur. Luar biasa enggak majelis taklim? Jadi kalau ada orang benci majelis taklim, benci hadroh gara-gara berisik, itu orang hatinya busuk. Hatinya, Bu. Alasan apa? Coba, jangan malam-malam hadroh. Kami tidak bisa tidur. Kita lihat orang yang mukul hadroh. Eh, tak, memang tidak tidur, tapi yang dengar hadroh pada tidur. Ini hadroh dipukul. Ini yang duduk dekat hadroh. Yang duduk dekat hadroh nyenyak tidur nih. Masa yang di rumah nyenyak tidur nih? Hebat tidak? Yang di rumah itu yang merasa berisik karena hatinya kok kotor, hatinya banyak dengki, banyak iri, banyak hasut, banyak den, dendam. Akhirnya melihat sesuatu ibadah dia merasa terwasak kepanasan. Ada mendengar azan pakai speaker katanya menggang, mengganggu. mengganggunya nggak setuju azan itu hanya hanya setan. Yang nggak setuju adanya azan itu hanya saya. Setan, jadi kalau ada orang nggak setuju, ada azan. Eh, azan dua kali waktu subuh. Azan dua kali waktu subuh, jam empat, eh, ada azan, misalnya. Eh, ada habis itu jam waktu azannya, waktu subuh masuk. Waktu pajar kadip, azan. Pajar sodik, azan. Gak seneng dia ada azan, kenapa ganggu itu setan? Itu saya, setan. Minal jin nanti, nah itu nasnya eh Nah ini berian nah Ini harus harus kita Jangan kita eh, tidak meniru Ulama-ulama kita dahulu Kita mungkin ini tidak kita ketemu Ini kita kita tidak lihat Ini kita tidak ketemu Kita tidak lihat Tapi banyak sekarang kita melihat melihat ulama Banyak kita melihat orang so, soleh Jangan kita hanya bangga itu guru, saya, itu guru saya, itu guru saya, itu guru saya, itu guru saya Tapi kapan engkau mau meniru gurumu? Kapan engkau mau mengikuti amalan yang diamalkan oleh gurumu? Kapan kita mau menjadikan guru kita itu ada orang yang kita ambil kita amalkan dari setiap gerak gerinya dari setiap apa yang diajar diajarkannya. ini, ini eh dari sedikit managib Syekh Abi Bakar bin Sa, Syekh Habib Abi, Abi Bakar bin Salim. Dan perlu diketahui masalah hadirin, ini Syekh Habib Habibah bin Salim pernah, pernah ini. Eh, pernah ada orang, ada orang, bu, yang di luar, uy, uy, di luar, eh, Pernah ada orang badui, orang badui. Tahu orang badui tak? Orang badui ini orang dosun, orang dosun Arab, Arab Dusun eh, Arab perdalaman, Arab perdalaman datang, kemana? datang keliling ke kota Inat mencari apa mencari onta dia hilang mencari ontanya yang hi, mencari ontanya yang hilang Subhanallah Subhanallah ini orang Badu ini ketemu dengan pembantunya Syekh Abi Bakar bin Salim pembantunya Bakar bin Salim ketemu dia dia bertanya kau lihat ndak onta yang besarnya begini dia bawa tali begini ininya begini kata si pembantu Kau sedang mencari ontamu, iya. Kalau kau sedang mencari ontamu, kau datang ke majikan saya. Dia pasti tahu di mana ontamu. Siapa majikanmu? Itu Abu Bakar bin Salim. Itu majikan saya. Kau tanya dengan dia, pasti dia tahu di mana ontamu. Subhanallah, datang orang tadi ke rumah Syekh Habib bin Salim. Datang beliau ke rumah Syekh Habib bin Salim. Ketemu dengan Syekh Habib bin Salim, dia ceritakan, "Wahai Syekh, saya kehilangan ontak." Tolong, saya di mana onta saya? Sheikh Abu Salim heran, heran. Kok kau kehilangan onta datang ke saya? Hah? Saya dengar dari dari pembantumu katanya kau bisa menca, bisa menemukan barang yang hilang. Kata Sheikh Abu Salim mana pembantu saya? Itu panggil. Kau bener ngomong sama dia kalau saya bisa tahu di mana barang hilang. Iya bener, dari mana kau tahu kalau saya bisa menemukan barang hilang? Kata pembantunya, saya pernah dengar Engkau ngomong, kalau bumi ini Bumi ini di matamu layaknya sebuah nampan Saya pernah dengar kau ngomong Bumi ini di matamu layaknya sebuah nam, nampan Kau tahu semua apa yang di atas nampan Ini nampan Ada risol ada agar tahu semua hmm. ada ada buah jeruk ada kerenkeng tahu semua kata Syahabib Ghamim Salim la ilaha illallah kau mendengar itu bukan untuk kau sebarkan hal-hal yang seperti ini tidak hal yang seperti ini bukan untuk disampaikan kepada orang awam tapi Syekh Abu Bakar Salim tidak memutuskan hajar orang tadi. Nah sudah, ontamu ada di lembah Pulan terikat di lembah itu dan sekarang dia apa masih tetap masih ada di situ dan tidak ada orang yang mengambilnya. Ini orang Badui ini datang ke lembah itu ternyata pas dengan tempat dengan ikatannya sesuai dengan Syekh Abu Bin Salim bilang tadi. Eh, inilah matanya seorang awliya itu mata mereka kalau mereka melihat tidak ada dinding yang bisa menghalangi mereka. Ini eh itu pun pernah kita rasakan Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwin Abdullah bin Syahab yang meninggal kemarin yang anda ceritakan tadi yang ihya ulumuddin berjalan tadi itu Bia Habib Abdullah walaupun dia hanya di rumah saja. Beliau di rumah saja. Beliau di rumah saja. Beliau keluar kalau hanya ada jenazah, ada tahlil, ada undangan, ada undangan beliau keluar. Ada majlis maulid, beliau keluar. Sisanya beliau di rumah saja. Tapi dari ujung kota Tarim ke ujung kota Tarim, apapun yang terjadi, beliau tahu. Kita belum cerita dengan beliau, beliau sudah tahu. Oh, kau mau datang sini, mau cerita si fulan begini-begini terjadi begini. Sudah tahu semua beliau. Mbak, malah maka beliau digelar dengan Ainut Tarim. Matanya kota Tarim. Kota Tarim atau digelar dengan Golbut Tarim, hatinya, jantungnya kota, ta, kota Tahrim Kota Tarim. Kenapa? Karena hal ehwal apa yang ada di Kota Tarim beliau tahu semua. Itulah hal ehwal seorang Waliminau, Aulia aw, Ella. Eh, sekarang ini, sekarang ini kita berada di sini. Tahu nggak apa yang terjadi di Pembengis? Ah, nggak tahu. Boro-boro di Pembengis, boro-boro di Pembengis. Yang dibalik di luar aja kan kita tidak tahu apa yang dilakukan apalagi sedang makan enak yang di depan kita nih kita tidak tahu apa yang mereka tidak tahu eh tapi kalau seorang wali minauliyah boro-boro boro-boro dending yang di dalam mata hati kita pun beliau tahu apa keinginanmu beliau tahu seorang wali minauliyah maka kalau duduk dengan wali jaga hati duduk dengan wali jaga duduk dengan ulama jaga jaga hati kalau duduk dengan umarok duduk dengan umarok duduk dengan pejabat duduk dengan calon pejabat eh jangan mulut jangan banyak ngomong kenapa? kalau duduk depan pejabat banyak ngomong gampang dinilainya ah ini kecil 50000 lima puluh ribu kecil ini lima ratus kecil lain ini satu juta dokong kenapa? karena banyak ngoceh, banyak ngoceh. Banyak tapi kalau duduk dengan ulama duduk dengan aulia, duduk dengan orang soleh, jaga hati jagalah hati jangan nah, kau kotori, jagalah hati nah, sudah, terus itu Syekh Habibakar bin Salim Syekh Habibakar bin Salim Syekh Habib bin Salim Ini Syekh Habib bin Salim Eh, beliau pernah Bu, bu, bu Pernah ndak kesel sama suaminya Ah, pernah ndak kesel sama suaminya Pasti pernah ya ya, pernah pernah Sekarang sami mawon eh, eh, Ini Syekh Habib Salim Eh Uh, didatangi oleh sekelompok orang dari negeri Syam dari negeri Syam, jauh dari kota Ainan, jauh, negeri Syam dua bulan sebulan perjalanan baru sampai datang ke Syekh Bukum Salim ada satu orang ada satu orang beliau ngomong sama Syekh Bukum Salim ya Syekh tolong doakan saya ini sudah perjalanan jauh istri saya ini ngambek keluarga saya marah semua kenapa karena perjalanan jauh waktu yang lama yang saya tempuh ini membuat mereka kesal tolong doakan saya pulang nanti istri dan anak saya tidak kesal tidak marah biasa kan kalau Bang Toyum nggak pulang-pulang eh iya, eh iya, istri ngamuk ngambek eh iya. Nah ini orang minta dengan Syekh Habib Agus Salim biar dia pulang istrinya senang nggak marah nggak ngambek. Subhanallah kata Syekh Agus Salim, "Karena kau tujuanmu ke sini baik, ni karena niatmu baik, karena langkahmu baik. Eh, karena langkahmu baik, kau pulanglah, kau akan disambut dengan anak istrimu. Eh, kau akan disambut dengan anak istrimu, mereka cukup aku kasih kopi saja dari sini." Ini jendela, ini kopi, misalnya. Ini bukan kopi HP, ya. Ini cangkir kopi di tangan saya, Salim. Ini jendela, cangkir kopi dikeluarkan dari jendela tadi. Masuk lagi, tidak ada cangkir kopi tadi. Kemana? Sudah aku kasih ke anak istrimu. Kau pulanglah, kau pasti akan disambut oleh anak istrimu dengan riang gembira subhanallah, subhanallah orang ini pulang sampai di pintu gerbang kotanya itu anak istrinya, mertuanya keluarganya menyambut dia di gerbang tadi yang awalnya marah, yang awalnya kesel, tapi mereka senang dengan kepulangnya dia, disambut dengan senang, riang gembira dia iseng bertanya, kok kalian berubah? kemarin marah marah, kemarin kesel kok sekarang berubah? kami didatangi oleh orang tua yang pakaiannya begini begini begini begini begini dia kasih kami kopi dia kasih kami kopi kami dinasehatinya dia kasih kami kopi kami senang kami kangen dengan engkau subhanallah yang kalian ceritakan itu adalah orang yang saya temui di sana itu Syekh Habibakan bin, Sa bin Salim Syekh bin Salim bisa menyembuhkan orang penyakit lepra bisa menyembuhkan orang penyakit lepra dalam jarak jauh. Yang penyakit lepra ada di negeri, ada di negeri Irak kalau tidak salah. Yang penyakit lepra ada di negeri Irak, Syekh Abdul Salim ada di negeri Inad Hadramut. Itu orang yang punya penyakit lepra di negeri sana sembuh oleh Syekh Abdul Salim. Bagaimana caranya? Orang yang penyakit lepra itu dia kirim saudaranya untuk mencari tabib untuk mengobati dia. Sampailah ke negeri. Inat ketemu dengan Syekh Abdul Salim Sampai ketemu dengan Syekh Abdul Salim Syekh Abdul Salim bilang apa? Kau. Habis, uh, kau. Habis sholat Jumat ini. Habis sholat Jumat ini. Kau mandi di sumurku. Syekh Abdul Salim punya, punya sumur. Kau mandi di situ. Tiga kali kau mandi di situ. Tiga kali kau mandi di situ. Sudah tiga kali mandi di situ, kau sholat dua rakaat, kemudian pulanglah. Subhanallah. Setelah dia mandi, dia pulang sampai ke negerinya, itu dia punya saudara, tidak ada sedikit pun penyakit leperannya sembuh, sembuh dia. Dia bertanya, kok kau, kau bisa sembuh? Kenapa? Kata saudaranya, hari Jumat setelah sholat Jumat ada orang tua yang sifatnya begini-begini-begini-begini, dia datang kepada saya memandikan saya. Orang tua ini sifatnya persis sama dengan Syekh Bagar bin Salim, bin Salim memandikan beliau sampai beliau hilang penyakit lepranya penyakit kulit apa sejenis apa kebukaan uh, apa itu kusta kayak gitu kayak Gus kusta itu ini dalam jarak jauh beliau bisa menyembuhkan makanya ibu Pak Masyarakat hadirin Hadirat jangan ragu dengan ulama Eh Jangan ragu dengan ulama Sering-sering minta air Dengan ulama Sering-sering minta doakan dari ulama Jangan melihat ulama Dari dohir kita Tapi lihatlah ilmu yang dibawanya Dan lihatlah amalan Yang telah diamalkannya Jangan melihat dohirnya Minta doakan mereka Jangan tiap sakit ke dokter, tiap sakit ke dokter, tiap sakit ke dokter. Tapi tidak pernah mendatangi, eh, datang kepada Allah minta munajat dan datang kepada warosatul ambiak ke ulama untuk minta didoang. Tidak pernah. Kita yakinlah dengan orang ahli zahir. Zhu, dibandingkan dengan orang ahli ba, ahli batin. Naudzubillah mindah, mindah. Nah ini Sheikh bin Sa. Sheikh Habib bin Salim. Jadi maashallallahu hadirin, eh, di hall. Pada malam hari ini kita bisa mengambil bagian Apa? Mengambil bagian sebagai tanda cinta kita dengan seorang ula, ulama maru ma'aman ahab Kata Anas bin Malik Bu, bu Kata Anas bin Malik tidak ada satu hadis pun yang membuat kami senang merasa kami bahagia seperti hari raya kecuali hadis ini apa? almar'u ma'aman ahab seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya Anas bin Malik langsung mengangkat tangan Ashadu Allah Ashadu Anani ahibbullah wa rasuluh wa ahibbu abu bakar wa umar Anas bin Malik aku bersaksi aku mencintai Allah aku mencintai Rasulullah aku mencintai Abu Bakar dan Umar kata Anas bin Malik eh ini subhanallah Bu Bu mau tidak Hah? kalau bersaksi kalau kita mencintai Allah dan Rasul dan Abu Bakar dan Umar Utsman dan Ali dan sahabat dan semua Aulia dan ulama mau Hah? Hah? ashadu Ashhadu Ashhadu anni ahibbullah Wa rasuluhu Wa ashabi rasulillah Wa minhum Khulafaur Rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman Wa Ali Warasulu. Wa jami' ashabi rasulillah Warasulu. Wa rasulillah Warasulu. Wa ulama'i rasulillah dalam hati Benar-benar mencintai mereka Rasulullah mengajarkan apa? Addibu Awladukum Bisa latihisol Ajarkan anak kalian tiga perkara Apa? Ahibbu Rasulullah Wa ahibbu ahla bayti Rasulullah Wa alimul Qur'an Itu ajaran Rasulullah Cintai cintai Rasulullah Cintai keluarga Rasulullah Dan ajarkan al -Gur kenapa? bu, bu, pak kalau modal cinta bisa selamat modal cinta bisa selamat walaupun amalan belum tentu sama dengan orang yang dicintai kalau amalan sama dengan orang yang dicintai tapi tidak ada cinta dengan ulama yang amalan yang sama tadi na'udhubillah minjalik dengki, dendem benci, maka tidak akan masuk ke sorganya Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Rasulullah? Orang ahli ibadah, ahli sujud, ahli ibadah, ahli sujud meninggal di Mekah. Antara Rukun Yamani dengan Maghom Ibrahim. Meninggal di situ dalam keadaan sujud. Kata Rasulullah. Meninggal di Mekah antara Maghom Ibrahim dengan Rukun Yamani. Meninggal dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud meninggal. Tapi di dalam hatinya Bukhdun di dalam hatinya ada kebencian, kebencian dengan siapa? kebencian dengan ahla bayti rasulullah, waduriat rasulullah, ada kebencian dalam hatinya dengan keluarga rasulullah, dengan ahli lbert rasulullah, maka pinner, neraka Allah akan neraka tempat orang tersebut. Kenapa? Karena kebencian. Walaupun dia meninggali di Mekah, walaupun di antara penyaman di makam Ibrahim, siapa yang ngomong? Baginda rasulullah saw. Maka cinta ini modal tertinggi. Jangan kita sayang cinta dengan istri dengan suami tapi kita tidak mencintai ulama solihin, aulia apalagi dari zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi. salallahu alaihi Kecintaan ini kadang-kadang faktornya datang karena teman. Makanya jangan salah duduk. Jangan salah do duduk. Cintai orang yang dicintai Allah Temanlah dengan orang yang berteman Yang mendekarkan diri kepada Allah Ini Kalau jauh dengan Allah Maka pasti akan jauh dengan orang yang mengenal Allah Beda bu, bu. Beda pak, beda Tidak akan sama orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Mencintai orang yang berilmu Itu adalah perihal yang wajib Ini kadang-kadang yang dicintai orang yang tidak berilmu Yang ditiru orang yang tidak berilmu Orang yang berilmu tidak dicintai Malahan dibenci Malahan dicaci Malahan dimaki Na'udzubillah min dalek Salah dalam peletakan Cintailah orang yang mencintai Allah Bu Bu Halo Halo Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya akan celaka tidak? Hah? Orang bodoh Yang tidak punya ilmu Orang bodoh yang tidak punya ilmu Tidak, tidak mengamalkan ilmunya Mana yang lebih celaka? Hah? Orang bodoh yang tidak mengamalkan ilmu boroh-boroh mengamalkan ilmu Ilmu saja tidak ada Lebih celaka Ulama, Walaupun dia tidak mengamalkan ilmu Kata Imam Haddad Masih insya Allah Masih ada yang bisa membuat dia selamat Di akhir umurnya Kenapa? Karena ada modal ilmunya Orang yang ada modal ilmu Walaupun dia belum mengamalkan ilmunya Di masa hidupnya Di akhir umurnya Ada yang bisa menyelamatkan dia Apa? Perjuangan dia selama menuntut ilmu tadi ini yang bisa menyelamatkan dia di akhir umur tapi kalau orang bodoh yang mengejar hanya duniawi-duniawi apa, duit-duit pangkat-pangkat, harta-harta yang dikejar, boro-boro ilmu na'udzubillah, minta alik makanya, eh, hal syekh bibakamin salim ini mengenangkan kita dengan ulama-ulama membuat kita insyaallah mencintai ulama, melebihi daripada kita mencintai diri sendiri amin ya rabbal, alamin. mudah-mudahan, eh sedikit yang Habib sampaikan ini udah banyak cuman sejam eh sejam kan ya, Allah, ya Allah. Eh, lah eh tahan lagi lama semin eh insyaallah memberikan keberkahan Allah, Allah, Allah panjangkan umur kita Allah badan kita dan mudah-mudahan Allah insya Allah memberikan kita insya Allah kesempatan untuk bisa mengamalkan meniru apa yang diamalkan oleh Al Imam Al Fakhrul Wujud Syekh Habib bin Salim insyaallah eh ya Syekh Habibah bin Salim, ya ya Salim ya qadar Syekh Habibah bin Salim ya fakhrul wujud ya qadar wal jahla Ya Syekh Bakar bin Salim, Ya Fakhri Rujud, Hatra Kaliyam Ma'ana, Ya Adimal Godar Wal Jah, La Tuhayyibna. Allahumma Ja'alna mina Salihin, Allahumma Ja'alna mina Mahbubin, Allah ja Muhibbin, Lillah Rasulillah, Ashabi Rasulillah, Ahla Rasulillah, Rasulillah, ja Syakirin, ja Sabirin, Allahumma rezuqna rizkun halalan tayyiban wasi'an mubarakun aman daima Allahumma abtah alayna futuhal arifin faghihna fid din wa ta'wil wahdina ila sawih sabir Allahumma inna na'udu bika min ilmi la yanfa' wa kalbi la yakhchak wa amalin la yurfa' wa napsin la tushba' wa dakwati la yustajabalaha Allahumma inna Allahumma ja'al sariratana hayran min alaniyatana wajal ja'al alaniyatana salihah Allah ja'alna sabura, wa ja'alna syakura, wa ja'alna fi a'yunina saghira, wa ja'alna fi a'yunin nasi kabira. Rabbana ghafir lana, wa sabakuna bil iman, wa taj'al fi kulubina ghirlan amanu Rabbana inaka al-ra'ufur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fi al-akhirati hasanah tawakkhina adab al-nar. jannata mal ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin Nabil wa wa salam, terakhir ibu-ibu bapak-bapak ada amalan dari guru kita Habib Umar dari guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Sanafid untuk keadaan kita pada saat ini pada saat ini keadaan kita Habib Umar menganjurkan kita untuk membaca Salah satu daripada ayat Al Qur'an ini dibaca 10 kali habis sholat subuh dan habis sholat isya. Eh ini eh nanti insya Allah akan diulang lagi eh kafirin. Eh ini dibaca 10 kali habis subuh 10 kali habis habis isya Allah nanti akan dimasukkan di majelis al-hasir eh dengan ayatnya dengan surahnya eh Allah diamalkan ini dari guru kita Rafi Umar bin Muhammad bin Salim bin untuk keadaan kita yang saat ini yang mungkin karena covid karena pemimpin atau karena yang lainnya mudah-mudahan ya hawil ahwal hawil halana asanil in asal al ahwal in sha Allah hadha ma wa laf ta'ala wa barakatuh